Terus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di ikonium Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa Bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotraki. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari sabat kami keluar pintu gerbang kota Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ia seorang penjual kain ulu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatimu sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya ia mengajak kami katanya jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan marilah menumpang di rumahku ia mendesak sampai kami menerimanya suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya lakukannya beberapa hari lama tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu ia berpaling dan berkata kepada roh itu demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini seketika itu juga keluarlah roh itu ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap Mereka menangkap Paulus dan Silas Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu Berkatalah mereka Katanya Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendarah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa Dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat Bukalah semua pintu, dan terlepaslah menunggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa Sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar. Sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, ...dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga... ...kepala penjara itu membawa mereka... ...dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga... ...ia dan keluarganya... ...memberi diri di baptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya... Dan menghidangkan makanan kepada mereka Dan ia sangat bergembira Bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota Pergi kepada kepala penjara dengan pesan Lepaskanlah kedua orang itu Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa dia diadili, mereka telah mendara kami. Warga negara-warga negara Roma temuka umat. Lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka memeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Run, Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka. Berangkatlah kedua rasul itu